Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Salis Salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum mulai belajar, mari kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda Salis Salihah. Hari ini kita masih belajar tentang cara merawat tubuh Terutama dalam hal menjaga kebersihan tubuh Tahu tidak kenapa tubuh kita harus bersih? Benar, jawabannya supaya tidak ada kuman Jika tubuh bersih, penyakit tidak mudah datang Ananda soleh-soleh Hal apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan tubuh kita? Yang pertama, mandi dengan sabun Mandilah minimal dua kali sehari, saat pagi dan sore hari. Yang kedua, menggosok gigi. Gosoklah gigimu minimal dua kali sehari juga, saat pagi hari dan malam hari sebelum kamu tidur. Yang ketiga, mencuci rambut atau keramas. Cucilah rambutmu menggunakan sampo. Lakukan minimal dua kali sehari dalam seminggu. Yang keempat, mencuci tangan. Anda soleh-soleha, rajinlah mencuci tangan, apalagi saat kita ada di tengah wabah seperti ini. Virus dan kuman saat mudah menyebar melalui tangan. Maka seringlah mencuci tangan dengan sabun, supaya kita terhindar dari kuman dan virus jahat tadi. Cucilah saat sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar atau kecil, dan ketika sebelum dan sesudah beraktivitas lainnya. Yang kelima, memotong kuku. Selain untuk menjaga kebersihan, memotong kuku juga merupakan anjuran dari sunnah Rasulullah SAW. Potonglah kuku satu minggu sekali, baiknya di hari Jumat. Enam, membersihkan telinga. Telinga juga harus dibersihkan. Bersihkan dengan lembut, jangan menggunakan benda tajam. Coba kalian bisa minta bantuan orang tua kalian di rumah. Anda selesai lihat ada banyak benda untuk merawat tubuh Sabun untuk mandi, sampo untuk mencuci rambut, pasta gigi untuk menyikat gigi Nah sekarang mari kita lanjutkan sambil kita belajar membandingkan jumlah benda-benda tadi Gambar pertama ada 3 sabun dan 5 sabun 3 sabun lebih sedikit dari 5 sabun Gambar yang kedua ada empat sampo dan satu sampo. 4 sampo lebih banyak dari satu sampo. Gambar ketiga ada empat sampo dan empat sabun. 4 sampo sama banyak dengan 4 sabun. Bagaimana? Mudah, bukan? Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar mengenai cara merawat tubuh dan menjaga kebersihannya. Serta membandingkan banyak benda-benda tadi Bunda harap semuanya bisa dipahami dengan baik ya Oh iya, nanda soleh-soleha Sudah hafal belum lagu bangun tidur Sebelum bunda akhiri Bunda mau kasih lihat video tayangan lagu bangun tidur Mari kita nyanyikan bersama-sama tuh Bagaimana? Seru kan lagunya? Bunda harap setelah menyanyikan lagu itu, kalian jadi lebih semangat untuk menjaga kebersihan tubuh kalian. Baik, sebelum diakhiri, mari kita membaca dulu Alhamdulillah. alamin Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.